seorang Jika diikuti atau memiliki pendamping gaib atau kodam atau perewangan sosok ular Itu biasanya dia itu agresif, galak, licik Dan dia pendiam tapi hati-hati jika kalian bermasalah dengan uh, seseorang yang diikuti oleh kodam ular Karena kodam ular memiliki nyali yang sangat besar sekali Dia berani mati karena jika dia terancam, kamu lihat aja ular, ketika dia merasa terancam, merasa terganggu Dalam keadaan bahaya, ular itu akan melawan Walaupun lawannya, musuhnya lebih besar, lebih kuat dari si ular tersebut Jadi hati-hati kalian bermasalah cari gara-gara dengan seorang apa manusia yang didampingi oleh hodam ular Halo sahabat Ratu Bidadari TV My back to channel Ratu Bidadari TV Tetap semangat di saat terbatas Dan tetap lakukan yang terbaik buat diri sendiri dan orang lain Oke hey guys, kali ini Ratu Bidadari ingin membahas masalah Seseorang yang memiliki hodam ular Dan ciri-cirinya seperti apa Hodam itu diambil dari bahasa Arab yang artinya pembantu Dan bahasa Jawanya adalah Perewangan atau rewang Atau teman atau pembantu Seperti itu Nah, apa ciri-cirinya Seseorang atau manusia yang diikuti Atau memiliki Atau didampingi Oleh sosok ular lah khodam ini bisa dari bangsa jin Bisa dari Bangsa siluman dan lain-lain Karena makhluknya Tuhan Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Itu sangat banyak dan bervariasi dan bermacam-macam Jadi sosok ular ini bukan hanya binatang Perwujudan ular ini bukan seperti Hanya, bukan seperti ya Tetapi bukan hanya uh, sosok makhluk Tuhan Yaitu berupa ular yang bisa kita lihat di alam dunia. Bukan, tapi di alam gaib juga ada sosok ular. Nah, ciri-cirinya langsung saja. Biar uh, sahabat dari tidak uh, penasaran. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya orang itu pendendam. Itu ciri utama. S -s Seseorang yang dirasuki atau memiliki uh, jangkungan ular atau hodam ini tadi sosoknya pendendam itu cirinya terus uh, pemalas tahu sendiri kan karakternya ular itu kan maksudnya tidak terlalu agresif biasa kayak gitu jadi rata-rata orang yang diikuti hodam ular itu pemalas Terus orang itu memiliki sorotan mata yang tajam Jadi sorotan matanya si manusia Maksudnya si manusia yang diikuti kodam ular atau sosok goib Perwujudan ular itu memiliki sorotan tajam atau lirik, Bahkan lirikannya tatapannya itu sangat luar biasa sekali tahu sendiri kan kalau ular uh, lagi nyorot uh, tahu kan tahu kan ular kalau pas kamu lihat matanya ular kan tajam banget gitu loh dan ciri-ciri selanjutnya agresif mudah emosi dan marah apalagi kalau si manusianya itu Mendapatkan masalah atau ada seseorang cari gara-gara dengan si pemilik hodam ular Jadi orang itu galak dan agresif Tahu sendiri kan ular kalau diganggu pasti dia akan agresif Itu ciri-cirinya Dan yang paling bahaya hodam ular itu sangat berani dia pendiam tapi berani, ya kita lihat ular ular yang nyata loh ya ular itu kan diem, ya diem, tapi ketika dia merasa terancam entah mau diinjak atau mau diserang itu dia berani dia nggak akan kabur karena kodam si pemilik kodam ular atau sosok kodam ular karakternya itu berani dan bernyali. Ciri-cirinya seperti itu Dan ini yang terakhir Ciri-ciri terakhir Si pemilik hodam ular Biasanya ya, ya Saya tanya biasanya Paling pinter Dalam urusan percintaan Dan dia pandai merayu Pandai menggombal Dalam urusan percintaan Ini, ini sangat luar biasa Jadi eh, Manusianya itu Sosoknya perayu atau kalau bahasa milenial itu fuckboy atau fuckgirl Kalau bahasa zaman kuno dulu kan playboy atau playgirl Biasanya ya, biasanya si pemilik kodam ular itu Kalau laki-laki itu biasanya ceweknya banyak Kalau perempuan itu biasanya juga cowoknya juga banyak Ini berdasarkan riset atau penelitian Uh, saya pribadi Jadi saya melihat orang Orang-orang yang Didampingi oleh sosok-sosok Kodam ular itu Saya lihat, saya pantau dari jarak jauh Saya amati Saya teliti Itu sifatnya seperti itu Seperti ular Dan mereka juga licik Ya, jadi Walaupun dia bernyali Cuman mereka juga licik Jadi permainannya juga licik Gitu Oke, sampai di sini paham kan untuk sahabat-sahabat ratu bidadari tentang ciri-ciri seorang atau manusia yang diikuti oleh khodam ular. Buat kalian buat sahabat ratu bidadari jika kalian ada pertanyaan, pertanyaan dan masukan silakan komen di bawah ini. Jika saya membacanya dan saya tertarik, saya akan Bikinkan konten atau video untuk membalas uh, masukan atau komentar kalian jika buat saya, Ratu Bidadari tertarik untuk menjawabnya. Ya, terserah tentang dunia supranatural atau misteri yang belum terpecahkan atau terungkap. Oke, sampai di sini saja. Ratu Bidadari mau pamit, tetap ikuti dan jangan lupa subscribe channel kesayangan. Ratu Bidadari TV Salam Ratu Bidadari